Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Ko Samuel. Siang, Ci. Baik, siang hari ini kita akan buka praktikum kita dengan doa. Mari kita berdoa dulu. Saya akan pimpin dalam dalam alasan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh hadir di Zoom meeting ini untuk praktikum web dasar kami yang pertama. Biar kau yang menolong kami. Kami akan belajar tentang HTML, biar kami bisa mempelajari sintaknya dengan baik dan memahaminya juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Teman-teman, sesuai dengan rundown kita, kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Boleh bantu nyalakan kameranya ya. Teman-teman, silakan ke morning. Ada satu pertanyaan dulu sebelum teman-teman praktikum. Ada choice satu. Nah, biar tadi seperti Tandu jangan sampai lupa. Langsung dijawab aja, teman-teman. Oke, baru tujuh. Belum saya pendekin ya. Nanti saya pendekin uh, ininya nya Oke, coba kita lihat. Berapa orang yang sudah mengisi. Banyak loh yang sudah. Nah, seperti biasa di morning. Saya nggak kenalin lagi ya tampilannya di morning, teman-teman. Jadwalnya sudah ada. Nah, kehadiran. Tadi ada cerita dari Pandu lupa mengisi. Itu ada di paling atas ya, tidak ada setiap pertemuan. Jadi silakan teman-teman ke bagian morning paling atas. Sudah dibuka yang hari ini jam 12.30 sampai jam 14.30. Ada yang udah ngisi teman-teman, bagian hadir tapi belum ngisi. Silakan langsung ngisi coba. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Nah jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang kesepakatan-kesepakatan yang ada di kelas Untuk praktikum ini juga sama teman-teman ya Kehadiran juga sama KAT di praktikum Ini masuk nilai di praktikum 60% Jadi besar sekali teman-teman Ketika di praktikum nanti ada tugas dari saya atau dari uh, Kosa Teman-teman kerjakan dengan baik Kalau ada bagian yang tidak mengerti segera ditanyakan jadi jangan sampai nanti bilang nggak ngertinya teh pada saat di pertemuan ke-15 gitu ya. Duh, saya nggak ngerti selama satu semester belajar apa nggak boleh seperti itu jadi kita akan bantu teman-teman kan tadi udah jawab pertanyaannya kita akan bantu teman-teman gimana sih di mata kuliah ini kita membuat website targetnya itu nah biasanya kalau orang loading itu selalu ada ucapan selamat datang pada dunia jadi nanti kita teh menyatakan Halo dunia saya sudah bisa e, membuat tulisan gitu ya membuat Hal Halaman HTML seperti itu. Nah, kita akan pelajari. Hari ini kita langsung praktek. Nanti teori yang lebih lanjutnya di hari teori. Tapi kalau di praktikum seperti ini, kita langsung latihan-latihan seperti itu. Karena ini pertemuan pertama, jadi masih sangat basic. Kita akan kenalan dulu dengan sintak dari HTML itu. Sintaknya seperti ini. Jadi kalau kita membuat web, kita pasti pakai bahasa yang namanya HTML. Itu basicnya pasti HTML. Ini adalah bahasa markup standar untuk bikin halaman web. Jadi kalau teman-teman mengakses morning, wah wow, morning itu bagus ya tampilannya seperti itu. Di belakang layarnya adalah Sinta Codingan. Seperti itu. Nah HTML ini akan menggambarkan struktur dari halaman web dan dia punya elemen-elemen. Jadi kenapa kok bisa tampilannya seperti itu? Karena ada elemen-elemen yang memberitahu browser gimana cara nampilin konten yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Istilahnya untuk elemen di HTML ini namanya tag. Jadi ada tag awal, tag pembuka, ada tag akhir sebagai tag penutup. Jadi dia biasanya pasangan. Kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kanan, ada sintaks sederhana, ya ini adalah dokumen HTML sederhana. kalau ada HTML pembuka, maka dia akan ditutup dengan HTML juga. Kalau ada head, pasti ada headnya. Nah, kalau disodarin seperti ini kan teman-teman jadi bingung. Ini apa? Tiba-tiba harus ada tanda kurung lebih kecil, eh, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, dan sebagainya. Gimana cara mengingat-ingatnya? Yuk, kita coba sama-sama ya. Lihat ini, teman-teman, kami dapat pertanyaan nih. Gimana cara untuk mengingat tag HTML untuk membuat dokumen HTML yang sederhana? Kita mulai dengan pendefinisian bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5, maka kita perlu menuliskan. Anda seru, block type, html. Lalu kita juga perlu menuliskan elemen root dari halaman html dan menuliskan tag html. Jangan lupa ya teman-teman, setiap tag pembuka seperti itu ditutup dengan tag penutup html. Kita di sini coba kasih ilustrasi bahwa untuk elemen root ini berarti dianggapnya kita seperti punya frame, frame untuk menggambar, menulis seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pendefinisian yang berikutnya untuk bagian head. Ini ada di dalam tag HTML tuliskan tagnya head jangan lupa tag pembuka ditutup dengan penutup head artinya di frame ini kita bisa menggambar gambar kepala memberikan mata hidung dan mulut kemudian kita lanjutkan dengan yang berikutnya untuk mendefinisikan bagian body Ditutup dengan tag penutup body Seperti punya wadah untuk mengisi dan menentukan apa yang nanti akan ditampilkan di browser Jadi tulisnya nanti di sini di ilustrasi ini seolah-olah kita punya gambar body kasih kancing ya kemudian ada satu tag lagi biasanya ditaruh di bagian head di dalam tag head ini namanya title biasanya ini jadi judul halaman html dan muncul di browser sebelah kiri atas maka nah ini kita kasih nama webi Ini seolah-olah membuat kita seperti punya kaki kepala seperti ini, kita kasih nama "weby". teman teman-teman ya. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman, -teman? Jadi kalau sampai nanti teman-teman membuat struktur HTML tidak menyerupai orang, maka itu belum jadi struktur yang baik ya teman-teman. Jadi kalau saya ulang lagi, jangan lupa ketika membuat HTML, kalau frame ini berarti apa nih tag-nya? HTML-nya. ya? Yeah. Saya cek poin. Terima kasih ya SQL. Jadi, ini adalah tag HTML. Setelah HTML, jangan lupa membuat head. head, head, head, Bikin head, ah, cakep banget ya. Kemudian, berikutnya, setelah bikin head, bikin apa, teman-teman? Body, body, body. Kemudian, berikutnya, bikin body ini mantap banget nih, Kalau sampai apal ya? Badinya dibikin. Kemudian ada yang tidak wajib, seperti Naruto. Karena tag title, siapa yang menjawab? Boleh bantu saya namanya? Karena teman-teman sudah tahu, ada tag HTML, tag head, kemudian body. Yuk kita sama-sama buat. Apa yang sudah teman-teman siapin? Boleh pakai notepad, boleh pakai... Um, Visual Studio, boleh juga pakai Notepad Plus Plus, boleh dibuka teman-teman ya toolsnya. Sudah siap nyiapin apa aja nih? Siapa yang nyiapin? Coba-coba. Visual Studio. Ada yang, ada yang belum install nggak? Ya, kalau yang belum install mesti install. Kalau belum install, Notepad Plus Plus. Aja. Untuk apa? itulah. Visual Studio Code. Notepad++, plus, ya. sublime text sublime juga boleh nah ini kalau teman-teman perlu sin, uh, ini notepad plus mau install yang notepad plus boleh, silahkan atau teman-teman mau dari VS Code juga boleh kalau VS Code berarti search di google-nya VS Code ya teman-teman yang -teman. nah, ini. Atau teman-teman di komputernya belum install apapun, mau pakai notepad yang biasa kita buat nulis catatan, itu juga sebetulnya bisa. Kalau teman-teman ngoding pakai notepad, bisa nggak? Bisa. Tapi di sini tidak ada bantuan apapun. Jadi ini murni betul-betul teman-teman ngetik dari awal. Yang pertama diketik adalah doc type HTML. Ini buat membuktikan bahwa kita betul menggunakan dokumen HTML, dan kalau HTML5 ada pendefinisian seperti ini yang harus dituliskan di awal kemudian tag pembuka itu pasangan seperti ini selalu ada tag pembuka dan tag penutup bedanya apa? kalau tag pembuka dia nggak ada garis miringnya jadi dia cuma langsung tulisan siku lebih kecil, HTML, siku lebih besar lalu kalau penutup berarti siku lebih kecil, garis miring, HTML seperti itu teman-teman. Sampai sini dulu apakah sudah berhasil membuat ketikan ini teman-teman? Doc type html, kemudian html tag pembuka, html tag penutup. Yang udah boleh kasih reaction ya supaya Coach Samuel boleh lihat juga. Berikutnya, karena kita pakai notepad biasa ini apa namanya? nggak ada tab-tabnya. Kita akan buat dengan menggunakan tab. Satu tab aja ya. Tujuannya tab ini supaya nanti kalau ada error ketika kita sintaknya sudah sangat banyak. Itu bisa lebih kebantu baca sintaknya. Yang pertama dibuat di paling atas adalah head. Jangan lupa setiap bikin tag pembuka ditutup pakai tag penutup. Head pembuka, head tag penutup. Selanjutnya kita buat tag body. Kalau teman-teman pakai Visual Studio atau yang lainnya, teman-teman akan dapat otomatis tag penutupnya. Jadi kita kebantu ya. Kalau di notepad seperti ini, kita manual. Nah, oke. Okay, oke. Okay. Pak, Pakai VS Code. Kalau pakai VS Code, yang pertama select language-nya dulu, betul. Kemudian ketik dog type HTML. Kemudian ketik HTML. Itu tag penutupnya HTML, jangan lupa garis miringnya has Lalu buat head, tag penutupnya head. Terus ya boleh kalau mau title-nya dulu. Kemudian body. Oke, okay, sip, betul ya. Nanti kalau misalkan mau menampilkan sesuatu di browser, yang ditulis itu adalah yang di dalam body. Kalau yang di title munculnya di mana? kok Tadi kalau di gambar saya itu orangnya seperti Naruto ya, pakai ikat kepala. Nah, itu munculnya di bagian browser kiri atas, teman-teman. Kalau teman-teman suka lihat, buka facebook.com. Ada tulisannya, facebook di kiri atas. Atau buka web lainnya ada tulisan di kiri atas. Nah, itu tuh tampilnya karena tertulis di title. Coba aja diisi title-nya. Uh, website David, misalkan. Gitu ya. Nah gitu Ini yang akan nanti tampil di kiri atas, teman-teman. Bisa ya, teman-teman? Oke, okay. kalau sudah bisa, bagaimana kita menampilkannya di... Uh, browser, kalau kita sudah modding seperti itu. Nah, caranya kita akan save filenya menggunakan extension.html. Nah, sebelum ke penamaan file, saya mengajak teman-teman untuk menyimpan filenya dalam sebuah folder. Seperti ini. Ini saya membuat folder web dasar, kemudian diarahkan ke sini. Ketika kita membuat file, ini sorry kita bisa klik tambah kemudian buat di sini misalkan latihan.html ini akan tampil ya ketika dibuka ini sudah web page ya yang ditampilkan adalah Tulisan Hello World seperti ini. Nah yang di belakang layar ini, ini yang menyebabkan tulisan Hello World ini adalah codingan kita yang ini. Terus type HTML, HTML, HTML, head, head. Kemudian title, body. Nah yang dibaca oleh browser adalah yang di bagian body. Title-nya ini kan tadi latihan satu. Ini muncul di bagian kiri atas browser. Jadi kalau teman-teman tulis Website David seperti tadi akan tampil di bagian kiri atas di browser. Itu nama yang kita tuliskan di title. Sampai sini dulu. Apakah ada yang kesulitan? Jangan lupa simpan filenya dengan nama file, kemudian extensionnya HTML. Kalau pakai Notepad juga sama nah, pada saat di-save filenya menggunakan extension HTML. Jadi yang dibaca oleh browser adalah yang bagian body. Uh, yang penting penamaan file kalian rapi aja teman-teman. Soalnya itu sangat penting buat besok kalau kalian udah kerja cari Project Itu harus rapi. Kalau nggak orang lain bingung. Nah, ngomong-ngomong tentang penamaan file, teman-teman. Kalau kita uh, lihat dan telusuri website-website, biasanya untuk halaman pertama web, itu dia pakai nama index.html. Nah kalau namanya sudah index.html, kita tahu bahwa itu adalah page pertama seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman di tugas small project atau di big projectnya menggunakan index.html, kita semua akan tahu bahwa itu adalah halaman pertama yang harus diklik seperti itu. Biasanya namanya index.html. Tapi kalau untuk dipraktikum seperti ini ya silakan teman-teman mau pakai latihan satu, latihan dua, latihan 3, silakan aja. Sekarang kita akan perkenalkan teman-teman ke GitHub Classroom ya. Kita akan coba, kalau teman-teman modding, itu kan tersimpannya di lokal komputer teman-teman. Nah sekarang kalau untuk kerja bareng seperti ini, dan pengumpulan tugas, teman-teman akan menggunakan GitHub.